sehat bang Alek. ini guru kita udah jarang sini guru kita siapa tuh? Firman ini, Firman ini, dia. Oh, bang Holik. Kerja, opi, gitu, siapa mesti siapa siapa siapa siapa dan. Ini tangannya. set orang udah ganti lagi aja sarungnya. punya gua punya belum ganti ganti sarung. Udah berapa tahu? satu lagi tuh. Ah. Dulu, itu keuangan ini tuh. mana? baterai nih. Nah, ya, ya, Oke, oh, ya. Oke, okay, terima kasih Bang Lek. Nah, Putus ya. Nah, udah, udah. Oh. Salam. Ah. Pak, dalam, berluar di hey. sini enak nih manaran -mana. tiru apa aja di luar tas saya mana sih sini Hah? Ah, apa. Bawa ke sini. Senulan <tuk> kuat sih kayaknya, Saya dong Tak lagi gue, ya. Hmm? ya? lagi lo. Ini nih. turun Dari tukang taruh nih, taruh ya? Taruh dulu, saya ambil ah. Apa namanya? Yang Iya. Iya. Iya. Lu mau buka ya? ya. ya biar enak renak kematian bisa dulu ah Sudahlah rakit. Ya, rakit ya. Ya, ya, lagi? Yang mana? Ya, Mari kita ngerakit dulu Mas Bray. mantan dulu. Takut di ni tikus gantung. Oh, share sudah siap gancu Gancu gancu sudah siap. enggak rakit dulu Mas Bray Rakit-rakit kita dahulu. Akan pakai satu kaya saja. Cukai lu berdua kali ya. Yes. Sure. Oh kita